Alhamdulillah, Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz Selamat hari raya Idul Fitri ya Sekarang Ya, maaf lahir batin Sekarang Masih berat Kadang itu kayak kaki gerak sendiri Kalau ngaji subuh tuh masih Tapi dipaksa, dipaksa terus Kalau mau ngaji subuh Itu ada gangguannya Iya, tapi kalau ngaji ngaji selain subuh kalau kayak ngaji jamaah kan saya ada kayak program ngaji berjamaah gitu kan Ustad. Mm -hmm. Tapi kalau ngaji berjamaah sama teman-teman nggak -teman, ada biasa aja bisa lancar. Tapi kalau ngaji sendiri di kamar itu berat. Berat tuh maksudnya malas gitu kan? Kayak kayak berat aja itu Ustaz, kayak Iya, bukan malasnya. Kayak tiba-tiba kayak ngantuk. Terus kayak kayak kayak agak sulit ngucapinnya kayak gitu, Ustaz. <kuh> mimpi buruk? Ustadz. Mimpi buruk? Kalau mimpi buruk, kalau mimpi sering mimpi, Ustaz. Hampir tiap tidur mimpi. Cuma mimpi buruk, nggak tahu masuk mimpi buruk atau tidak, Ustaz. Mimpi yang aneh. Ya kayak mimpi keseharian gitu saat kayak oh. kayak apa ya kayak tidak mimpi antara mimpi sama tidak mimpi gitu. Mm -mm. Oke. Okay. <tuh> apa yang dirasakan sekarang? Sekarang ya. Deg-degan. Iya. <tuh> okay. Ya sudah. Mari kita mulai ya. Bismillah. Audo bilahe rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallayta ala Ibrahim ala ali Ibrahim ina khamidil wajib. Allahumma badik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barupta ala Ibrahim ala ali Ibrahim ina khamidil wajib. اللهم رب الناس أذهب البعسة والشىء وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاء وكشفاء لا يغادر سقام اللهم رب الناس أذهب البعسة والشىء وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاء لا يغادر سقام اللهم رب الناس أذهب البعسة والشىء وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاء لا يغادر سقام بسم الله، من كل شيء. <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> كل <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> Apabila ada Jin di badan ini yang membuat berat untuk membaca Al-Quran, yang membuat waswas, -was, yang membuat malas untuk ibadah, keluar dari badan ini, keluar lewat mulut, keluar lewat muntah atau sendawa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim <tik> kulli jin yang ada di badan ini yang menghalangi membaca Al-Quran jin yang ada di badan ini yang membuat malas ibadah yang membuat solat tidak khusyuk tinggalkan badan ini demi taat kepada Allah keluar lewat mulut keluar lewat muntah atau sendawa <coughs> Inna syaitana lakum aduhum fattakhiduhu aduhu wa innama yad'u izbahu liyakunum min as'al izba'atum Siapa kamu? Kamu yang buat dia susah untuk membaca Al-Quran? Uh, ya.. Aduh.. <laughs> Kalau dia baca Quran kamu panas. Ya. Uh. Kok kamu ada di badannya? Uh. Kok kamu ada di badannya? Tidak tahu. Tidak tahu. Senggak tahu. Iya. Uh. Tidak mungkin kan kamu tiba-tiba ada di badannya. Apa kamu ada di badannya? Ah. Uh. Apa misi kamu? Hmm. Hmm. Apa ya? Tugasnya <dan juga> mau <sesuatu> apa? Ya umma tuh <tugas> blesa ra ir, ya umma tuh blesa ra ir, Apa tugasnya? Ya umma tuh blesa ra ir, ya umma tuh blesa ra ir, anas umma Tolong hmm? <laughs> Ayo, jawab saya Kenapa kamu ada di badannya? Aduh hmm? Kok bisa kamu ada di badannya? Kamu kamu setan biasa Dari lingkungan gitu hmm? setan, setan biasa Apa kamu ada di badannya? bukan ni ya tak mungkin eh? kalau setan biasa ya, dia di lingkungan Cuma bisikkan aja Kamu sampai tinggal ibadahnya itu pasti ada sesuatu tak mungkin eh? ya kan hmm. yaumatu bilsara ir yaumatu bilsara ir yaumatu bilsara ir yaumatu bilsara ir yaumatu bilsara ir yaumatu bilsara ir yaumatu bilsara ir apa pekerjaan kamu di badan ini? Uh, uh, kamu binatang kah? Alah. Ya udahlah. Ya udah. Kamu mau diapain? Ah. Uh, pergi hmm? kamu. Kamu yang pergi. Saya suruh pergi. Kamu udah tahu saya kan? Dia sering nonton saya di uh. YouTube kan? Iya. Hmm. kamu ah. udah tahu saya, berarti kamu tahu apa yang akan saya lakukan. Apa? Apa? Ya, kerjaan sini kayak gitu, mengajak kamu masuk Ayah. Islam. Mau terima Islam enggak? Ah, uh, susah. Susah. Mau masuk iya. neraka jahanam? Enggak. Enggak. Masuk neraka jahanam takut. Mau masuk Islam enggak iya. mau. Susah apa yang susah? Susah eh susah. Apa beribadah gitu gak, ah, susah. Iya. Yeah. Sholat tuh berapa berapa menit cuma lima menit. 5 lima kali sehari 25 menit. satu hari 24 jam loh. Apa susahnya? Gak logis kalau itu alasannya. Dasar kamu aja. Kafir ngikut iblis kan kamu kan? Iya. Yeah. Kamu tahu ah. iblis enggak? Tahu. Ya ya maksud saya tahu nak kamu dia tu nipu pun kamu ni pun kalian tau nak ni ya, dengar dengarkan wa qala ash-shaytanu al-amru inna allaha wa'adakum wa'adal haqq wa wa'adakum fa akhlaftukum wa ma kana 'alaykum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni Walumu anfusakum ma ana bimusyrikhikum wama antum bimushrihi. inni kafartu bima asyraktumuni min qabl innadhdhalimin lahum adzabun alim nanti di hari jamah itu akan menghianati kalian kalian itu dia masuk, masuk neraka semuanya ikut iblis uh, nah. makanya saya ngajak kamu masuk islam supaya kamu selamat pergi-pergi kamu dari dukun pergi. apa dari, dari leluhurnya dari leluhurnya dari leluhurnya iya dari kecil dari kalau... kamu dari dia iya, masih dari kecil, kecil. di badannya iya dari lahir Ayo kita batalkan dan insyaallah Insya Allah. wa pues wa Inna dina aindala hil islam, ina dina aindala hil islam, ina dina aindala hil islam, ina dina aindala hil islam, ina dina aindala hil islam, dina islam, dina islam, dina islam, ayo kita ucapkan syahadat. Antaqan Qanallahul oh, Adzi Anta Qa Kulli Shayin Anta Qanallahul Antaqa Anta Qa Kulli Shayin Anta Qanallahul Adzi Anta Qa Kulli Shayin Ah, Ay, kita ucapkan syahadat. Ashhadu, ya. Ashhadu, Allah. Allah. Allah, Ilaha, Ilaha, Illallah, Illallah, Wa Ashhadu, Wa Ashhadu, Anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah Rasulullah okay. Alhamdulillah Alhamdulillah selamat datang ke dalam Islam Pergi ke masjid ya di dekat rumahnya ya, ya. pergi ya. Fasubahana alladhi di yadihi manakutu شَيْءٍ syai'i walilaihi turja'un. بِيَدِهِ شَيْءٍ